Tersisa 6 subspesies harimau saja yang masih menjelajahi alam. Itu pun dengan jumlah yang sangat memprihatinkan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Warga Garut diresahkan dengan teror binatang buas terhadap ternak kambing. Serangan tersebut membuat satu domba milik warga mati. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Cilimus, Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada tanggal 15 Mei 2022 lalu. Kepala Desa Cilampuyang mengatakan teror binatang buas itu meresahkan warga Kampung Cilampuyang. Ia menyebut kawasan kampung itu berdekatan dengan hutan. Ia menyebut serangan binatang buas tersebut cukup aneh, kambing yang mati hanya dimangsa beberapa organnya saja, seperti jantung dan hati. Menurut laporan yang diterima dari warga, ia mengatakan ada jejak-jejak kaki dan cakaran binatang buas di sekitar lokasi. Ia mengimbau masyarakat sekitar agar kembali menggiatkan roda malam untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya serangan binatang buas terhadap hewan ternak apalagi serangan tersebut baru pertama kali terjadi hingga bisa segera dicegah dengan adanya rendam malam Harimau Jawa atau Panthera Tigris Sondaika adalah subspesies harimau endemik di Jawa Harimau ini secara resmi dinyatakan punah pada sekitar tahun 1970-an sampai 1980-an Penyebab utama punahnya harimau Jawa adalah disakan lahan pertanian yang menggunakan lahan hutan serta perburuan liar Dibandingkan dengan jenis harimau dari benua Asia lainnya, tubuh harimau Jawa termasuk kecil. Namun jika dibandingkan harimau di Indonesia lain, ukurannya lebih besar dari harimau Bali dan hampir sama dengan harimau Sumatera. Harimau Jawa jantan memiliki bobot 100 hingga 140 kg, sedangkan betina antara 75 kg sampai 115 kg. Untuk panjang tubuh jantan, sekitar 200-245 cm, dan betina sedikit lebih pendek. Bangsa utama Harimau Jawa adalah babi hutan, banteng, rusa jawa, serta reptil dan burung air. Berdasarkan catatan ilmiah, habitat Harimau Jawa berada di hutan dataran rendah, belukar dan berkeliaran di kebun wanatani sekitar pedesaan. Daerah jelajahnya tidak lebih dari ketinggian 1.200 mdpl. Pembukaan lahan hutan untuk perkebunan menyebabkan kucing karnivora ini sering berinteraksi dengan manusia sehingga dianggap sebagai hama. Karena habitatnya yang terpencil dan kondisi medan yang sangat sulit untuk dilalui, maka tidak ada yang menjangkau keberadaan Harimau Jawa. Hal ini menjadikan kurangnya data dan informasi mengenai populasinya. Oleh sebab itu, kawasan seluas 500 km persegi di Gunung Betiri ditetapkan menjadi suaka margasatwa dan menjadi tempat terakhir Harimau Jawa terlihat. Akan tetapi ada laporan bahwa ada tanda tiga ekor harimau Jawa yang masih hidup meski secara fakta belum dapat dibuktikan. Selain itu juga ada laporan keberadaan predator ini meski belum dapat diverifikasi. Beberapa laporan lain juga diperoleh terutama dari kawasan hutan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.